Berikut ini adalah cara membuat box penetes telur kapasitas 100 telur Dengan triplek apa adanya Dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 35 cm Boleh dibesarkan Ataupun dikecilkan Buat sahabat semua yang pengin cuan di tahun ini Silahkan simak terus Jangan sampai di skip sedikit pun Okay, sahabatku untuk uh, kunci sampingnya kita menggunakan paralon jadi agar sedikit lebih irit lagi ya dari bahan apa adanya paralon yang sudah kita belah lalu kita bautin di sini untuk membuat penutupnya jadi tidak usah menggunakan enzel lagi oke. Okay? ini mesin yang sudah saya pesan dari uh, lazada dengan harga Rp 60.000 dengan ongkirnya. yang kapasitas 100 telur yang baru sampai dan langsung kita uji coba semoga ini bermanfaat dan menambah cuan bagi kita semua dan cara ini termosnya yang sudah lengkap dikirim masih bagus semua perlengkapannya unik dan menarik siap digunakan tinggal kita setel uh, ini untuk memasang bola lampunya kondisinya masih sangat baik dan lampunya dikirim dengan ukuran berapa watt ya <tuh> ini dia sobat lampu kecil standar SNI ya bagus jadi tinggal kita pasang dan kita setelkan Nah, pada tahap awal ini, yang akan kita lepaskan bukan di uh, pittingnya, tapi ini outputnya. Jadi ke lampu, agar mudah dan cepat tidak kita lepaskan di pittingnya, tapi di sini akan kita potong ataupun kita lepaskan. Agar mudah, kita sambungkan lagi ini karet pengikatnya sangat kuat dan bagus. Nanti akan kita lilit kembali. Nah, pada saat melepaskan sambungan ini, sobat harus mengingat sambungan jalur masing-masing ya, yang putih langsung ke hitam dan yang... Hitam ke kuning ini jelas ada nampak putihnya, disambung ke situ. Nanti jangan lupa, biar jangan salah, nanti lampunya tidak hidup. Kita lepaskan, kemudian nanti akan kita sambung kembali di sini. Kalau dilepaskan lebih mudah dan cepat, jadi tidak lama ya. Seperti ini, kita akan pasangkan di atas dulu kemudian kita masukkan ke dalam. Nah ini termornya bagus. ini fitting lampunya ada dua. mudah-mudahan berfungsi dengan baik dan normal. Nah, kita bor dulu. Kita bikin lubangnya seperti di atas. Di dalam, kita kasih lubang dua. Kita cocokkan dulu ukurannya, kemudian kita pasangkan lewat dalam seperti ini. Nah, ini sudah siap, sobat, dan sudah kita pasang gabusnya di dalam. Tinggal kita pasangkan lampu di dalam, seperti ini mudah dan sangat mudah, dan menambahkan cuan di tahun ini karena box seperti ini bisa digunakan untuk burung, ayam, dan telur lainnya. Ya, bisa ditetes dengan aman dan cepat sebenarnya tidak cepat juga ini berfungsi otomatis dan bisa dikontrol di rumah nah ini tahap akhir yang akan kita hidupkan termometernya ataupun alat otomatisnya kita sambung dengan benar seperti tadi dan kemudian kita setel di angka yang telah ditentukan disitu ada penentuan dari 25,0 sampai 38,0 Untuk penetesannya Lama untuk menetes ayam ini Sekitar 3 minggu Atau 21 hari sudah Dia menetes Ini cara settingnya Ini terbalik sobat Sorry nanti kita balikkan lagi Nah jangan salah Men-settingnya yang atas ke atas Yang bawah ke bawah Jadi agar tidak terbalik dia ditekan satu kali yang lama kemudian dilepas Oke kita tutup dan kita masukkan telurnya